Jadi Dan mungkinkah Apa yang ku rasakan Ini didaktifkan Untuk kita berdua Dan mungkin biasa Ku putar ya, uh, dunia ya, semula uh, Mengapa ini sebuah terjadi? Tuhan sudah kulah tuliskan ini Tadi yang satu tetapnya satu Pasti tujuh dan tetap gitu Terjadi mesti ada angkara Mungkin dia ingin berdusta akan percintaan kita Senang saja ku pasti ada Kenangan hanya tinggal kenangan Walau singkat tetap aku kenangkan Terjadi lagi mungkin berangan Walau pahit cuba tahankan Tak henti-henti tetap mencari Bayang-bayang Harapnya aku minta kembali, tapi semua mimpi ditempuhi. Ma Masih. Cinta di cinta, cinta hilang diculik Tapi berperlu tercari di mana-mana Lesak hilang punanya ke mana Jika siang dapati hari tak Awan mendung jadi penghalang Harapan agak cerah habisnya punah Ceriku diriku beralas kanggirang Salam urut diri berlapit tutup niat Sedat jajah umur semakin meningkat Akan tiba jejak berjalan rentang Tiba masanya nyawa akan diangkat, berikan cinta kepadanya sepenuh hatimu. Jangan bila dah hilang, baru kau rasa pilu. Adonan limbah kerabut racun menyeru ukiran kali grafik terpampang benar dariku.